itu sampai ke jendian, jendian, jendian, nah, nah, ya. ngomong, ngomong aku, aku ini tapi kan nyari sepeda Ruh, nah, kalau ngomong? orang sepedamu ya? ya aku ya aku ini, kok aku ngomong, ya aku karena ini, berat ini, ini Lama lo Ini Ya kalau <atelian> <Uno tiak NATALIS uses> <all lifestyle> <Bali> Datine gak usah ngene Aku siapa don nilai jambiro won aku sih sih sih sih ini sama sih aku aku balik kan lama sih gena yang menunggu sih kondisi saya nowe lama sih waktu itu ya selang toai cuman deli aja nih kum orang mau mas ayo iyo tante ini wekot hai tante ini loh bukti doa malo punya lo teh dapuramu kono besusu ngarep toai kono oh Nepang, kayak kita corong bukti ini alammu, yo, yo, bukti ini bukti ke wong nyolong ya gemang, aja gitu lah nyolong salah nih, gak nih ini aja, roy, oke nai, boy. Sampai ya, Pak. Iya. Ya Pak? Ih, ilo. Kono. awakmu nah, nyolong temenan apa yok nyolong aku, Pak? Nah, lele awakmu gak nyolong kok sampai koyok muring susugiono mangko cara ini yo persis cara ini orang kerok katet ngamuk-ngamuk muring-muring di kuno wah keuwang doa wong uwang kondigi, terus kate kegeran di kono. lele pancen awakmu iki orang nyolong mulakno ikumangko bi aku takjak mulai kepindro aku lepanjela awakmu orang nyolong awakmu eh. orang nyolong temenan aja nan lu ngeluh cerita apa? Aman aja si cerita ini, aku beduk-beduk ya karena sadranan Ya, Lamorono, Lengleg, Kono Langsep, Lama Dono Langsep, Widu, Widu, Titi Selangin, Sope, tapi Geduk, Karusing pak, aku tak cukup, betara satu, Ana Nih, Ma, tak cukup, kono jawabun, di Jalan satu, Ana, ma, kono, orang juga, do Ma, aku Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Iwam, Aku Iwam, tapi Yo kok mikir ae barang kleleran kok mikir duwe sing duwe kabeh ono duwe Nah, wis ngene yo, ya. saya kita celuk kok iki yo, apa tak pun Mbak aku saiki yo. Ya. Tadi cepet-cepet pahami, cepet jelasin. Halo. Mas Bro. Iki mau wis tak takoni pala apa Mbak aku. Lah jane neduk yo ya, nemu ono di muritan. Kok luwi amriye, luwi penake sampean rene. Dadi sing ngeru iku sampean lek kula panjeneng sampean ngono lho, yo. Ya tunggu saiki. Ngurusi pala patok aku 5 menit. Oke. lah kilo rara gitu kok? Nah, itu. W bisa jual jualan anu cepetnya nggak oh susu kiri yang anu Ini saya, saya, saya, saya, Nah. Kok, nah ah, aku, I wis teko wingi. Pripun, Mbak? Lah iki mangko ngene lho. Ah iki ini takoki, jupu orang nyolong ngono lho. Cuma karena aku barang ini. Ini barang kan aku enggak rubarangi, sing di barangkan sampean. jadi bener mengkae iku ah dicek barange kisé. Iki si, ini oleh nemu jarane iki mangko. Lah ngono Iya ta. Apik iki nemu. Lawamu iki nemu ndek ndi? Aku ya. Mas adranan, maruh waduh kok langsung kok cegembleh. Yeah. Gak ro aku waktu butuh selang, kok ana selang niku ngono lho. Ya tak golong tambah aku. Niku oh, oh, kan oh, uh. ngono dhewe awakmu. Ya mung ngurung nang awake Aku nek mburu. Dadi langsung oleh kene nang langsung. Bakone gara-gara kono Aku ora jogo ta aku, ora nyolong aku. Iki lho ngene lho ngene Saiki kan serange iki ngono. Dadi iki yen Orang nuduh, ngarang-nyawa pak, lah lek ketemu selangi, nah, selangi ku jadi golek iki di gitu. selangi lo pak, kandang orang dek buritan ongga, dekanjang itu. Oh, sama ini ya, no? sama nanya-ngarang-ngaranya aku. Bukti lek golek ono dia omawe, saub nyomai golek ono. Oh, jokoso ngarani to, ngarang ya. Gak golek ono golek ono gak Cik, ay, ayo maling, sama Ayo, Ayo, Ayo, di enggak mau di apa-apa ini, gak mau Wului. Oh iki. Mesti yen Masno. iki. selangku iki ya selangku selangku mau awakmu iki duduk kono iki. Kan nemu-nemu Ya Aku gak lek sampai saeane ya, garo, ya, ya. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Aduh, Asa, ngomong, kaniku ngomong dudak, duduk, duduk, duduk, ini nemen nih, nemen aku yang nemen, ini enggak opo, ini yang nemen udah aku yang nemen, bisa awakmu ngono koni kumangkong ngomong sih cari nih, tutak tutuk tutuk toai, lek koyong ini kibukti nih wis ketemu sembarang nih jelas jelasin tuh, wis ono, sekatting kali ya opo koni koh rapi pisan dong, kus buah lah, buah lek ngono ai.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 ayo, kok, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,